Aplikasi TikTok kini menjadi viral di media sosial TikTok sendiri adalah aplikasi yang memberikan efek spesial unik dan menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah Tak heran banyak anak muda bahkan orang dewasa menunjukkan berbagai ekspresi mereka melalui aplikasi ini Dikarenakan banyaknya pengguna aplikasi TikTok inilah terkadang membuat video kita viral atau ditonton banyak orang Baik itu video yang berfaedah ataupun video yang unfaedah dan video yang pantas ataupun video yang tidak pantas Dan berikut 3 video yang sempat viral akhir-akhir ini di media sosial tiktok versi doktrin ngapa Pertama 31 detik Sebuah video yang tak senonoh viral dalam pencerahan tiktok dalam video entah diambil dari mana itu, diperlihatkan satu orang cewek main dengan enam orang cowok sekaligus. Main apa itu, Mang? Main kelereng, No. Apabila, bu? Yang membuat viral video itu adalah siapa aktor cewek dalam video itu? Mungkin dia mau suhu saya, Mang. Kakek suhu. Hormat kakek suhu. Eh, apa Ancilu, No? Setelah video itu viral di tiktok, si cewek berjebak putih yang muncul di thumbnail video itu membuat klarifikasi yang ia unggah di akun tiktoknya di imivani179. Jadi ceritanya suatu hari mbak A bikin bumerang, terus ia posting di instastory dan di status fb nya. Selang dua hari kemudian, ia dikabari sama temannya kalau foto bumerang itu di screenshot dan dijadikan thumbnail video 13 detik di tiktok yang viral kemarin. Dalam video klarifikasinya, Mbak A bersumpah bahwa foto cewek bersifat putih di thumbnail itu adalah benar dirinya. Namun cewek, yang main, main Namun cewek yang main dengan enam orang cowok di dalam video itu bukanlah dirinya. Ba, mending main tiktokan sama aku aja ba. kita share video-video yang bermanfaat ba. betul banget no. bagus Oh ya Bos kejadian ini mengajarkan pada kita untuk lebih berhati-hati dalam mengunggah foto di media sosial terlebih lagi bagi kalian para cewek-cewek karena tidak semua orang di dunia ini suka dengan kalian dan ditakutkan kejadian seperti ini terjadi pada kalian dan saya tekaskan lagi, kalau foto thumbnailnya memang foto asli Mbak A. Namun pelaku ceweknya di dalam video bukanlah Mbak A. Mbak di sini hanyalah korban kejahatan seseorang dan mungkin saja Mbak A bisa melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Nomor 2, salam dari binjai. Langsung ya. Oke, salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Ya, kalau video ini udah banyak yang tahu, jadi saya lompat ke video ketiga. Eh, gak bisa gitu, mang, Harus urut. Oke, okay, no, oke, okay, no. Video "Salam dari Binjai" sempat viral di TikTok beberapa hari lalu. Video itu memperlihatkan seorang anak muda yang terlebih dahulu menyapa pemirsanya dengan kata-kata "Salam dari Binjai". Sebelum ia melayangkan Pokemon, mentah ke pohon pisang, dan setelah pohon pisang itu roboh, ia kembali mengucapkan kata-katanya "Salam dari Binjai". Video salam dari Binjai ini sudah ditonton lebih dari 2,8 juta orang dan mendapatkan komentar lebih dari 74,2 ribu Saking viralnya salam dari Binjai, banyak orang yang memparodikanya seperti ini Sultan, ada salam dari Binjai Oh, salam dari Binjai Salam perdamaian dari Palu, Sulawesi Khususnya desa Fokumokulu, orang kain ini bos Nih, Sultan Sendiwarai Oh no. Oh no. <laughs> salam dan <laughs> suka Namun di sisi lain, banyak kerugian bagi para pemilik pohon pisang seperti ini. Oh ya bos, sedikit informasi bahwa Pinjai adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang terletak sekitar 21 km dari kota Medan. Nomor...